Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam oh, ini saya punya cabutan dari apa ferit smps eh, ini ada tip41 ini tip41 dan komponen lain lainnya saya ini bingung mau bikin apa ananya sih mau bikin untuk tegangan raket nyamuk memanfaatkan trafo ini. Cuman saya butuh rangkaiannya belum ada ini referensinya. Dan saya pun masih awam juga masih belum begitu paham bu buat buat seperti ini. Tapi saya banyak nonton di YouTube banyak yang menggunakan ini untuk menaikkan tegangan dan saya mau coba untuk buat raket nyamuk gitu. bagi yang sudah tahu dan yang lebih tahu soal naikkan tegangan dan ini menggunakan TIP41 ini tolong di komen dan diberi penjelasannya karena saya ini kurang paham juga ini trapo ini kan mempunyai 11 kaki dan saya nggak paham ini yang mana, kaki primer dan sekundernya. Oke, okay. terima kasih. Itu saja bagi yang sudah nonton dan tahu skemanya, dan manfaatnya boleh ditolong lah, dibantu manfaatnya buat naikkan tegangan atau yang kayak gimana. Ini kebetulan bekas power supply polytron yang sudah tak terpakai dan banyak alat-alat yang masih berguna jika ada yang bisa memanfaatkannya layaknya jadi apa boleh di komen terima kasih